Nama penyanyi Agnes Mo semakin moncer. Artis bersuara emas ini masuk dalam salah satu nominasi di ajang MTV Europe Music Award on 2020 Agnes Mo masuk sebagai nominasi untuk kategori Best Southeast Asia bersama sejumlah musisi lainnya yang juga berasal dari Asia Tenggara Mereka antara lain band dan band dari Filipina Benjamin Hoang dari Singapura, Jack dari Vietnam, Katit K dari Malaysia, dan Kiolete Waltier asal Thailand dalam unggahannya di akun Instagram, Agnezmo pun meminta dukungan dari para penggemarnya untuk memilih dirinya sebagai pemenang Cara mendukungnya di antara artis Asia Tenggara lainnya, Anda tinggal masuk dalam situs MTVMA 2020 yang dapat diakses secara bebas Setelah itu pilih foto pada Agnezmo Di akun Twitter MTVMA, mereka mengumumkan pemungutan suara telah mulai dilakukan MTV Europe Music Award on TVMA 2020 akan diselenggarakan pada tanggal 8 November tahun 2020 Acara puncak itu akan ditayangkan di saluran MTV